Kartu kedua di sini ada 5 of Cups, 5 Cups, kemudian ada 8 of Swords. Ya, yeah, oke okay. di sini. Dia nggak, dia nggak ini ya, dia nggak, nggak bisa menatap kamu di sini. Lama-lama, kayak judul lagunya itu ada pelangi di matamu gitu ya. Iya gak sih judulnya? Uh, pelangi di matamu. Jam dinding pun bergerak. Tapi aku hanya diam dan membisu. Tak berkutik di depanmu. Hmm. Oke. Okay. Yang aku lihat di sini, untuk beberapa orang, ya, untuk beberapa orang, ada yang memang situasi dan kondisi mengharuskan untuk berpisah, ataupun memang ada kaitannya ke arah berpisah gitu. Tapi dia, atau da, dari hubungan ini, tuh, kayak nggak bisa untuk terpisahkan, atau dengan berat hati gitu ya. Dia berat hati banget di sini yang aku lihat, kalau misalkan. Terpisah sama kamu, atau uh, berpisah sama kamu, ya? Karena dia ngerasain, ya, dalam hatinya dia tuh masih ada cinta gitu, masih ada rasa sayang, rasa suka. Jadi, kayak gak bisa berkutik, dia diem aja gitu. Kayak kalau misalkan kamu mutusin dia, ya, dia diem aja gitu, kayak mikir-mikir banget dia itu. Ya, aku lihat, kenapa? Karena bagi dia. Dia udah berusaha sekuat tenaga. Ya, ini bisa vice versa juga, bisa kebalik-balik. Dia udah berusaha juga untuk mencoba ya memperbaiki hubungan ini. Apapun caranya, Yang aku lihat ya, mengarungi lautan ya di sini, menaiki gunung. Menuruni lembah, dia mau-mau aja di sini. Yang aku lihat cuma memang, kalau dari keputusannya demikian, dia nggak bisa berkata-kata lagi gitu. Kalau dari kamunya memang pengen untuk berpisah gitu ya, cuma dari hati kayak, kayak dia nggak bisa sampai berdiri pun dia nggak bisa gitu. Kayak kaget gitu kan. Ya di sini dia megang megang tongkat itu kayak untuk nahan dia supaya nggak jatuh gitu loh karena berita ataupun uh, ketika kehilangan kamu tuh kayak bener benar menjadi pukulan terberatnya dia gitu loh makanya kayak berat banget gitu untuk bisa uh, berpisah gitu ya dengan uh, kamu yang aku lihat di sini dia nggak mau kak dia nggak mau dia masih pengen tetap terus untuk terikat sama kamu dia nggak mau berpisah. Dia nggak mau menjauh di sini. Setidaknya gitu ya, setidaknya dari komunikasi masihlah gitu kan? Masih ada itu udah bikin dia seneng banget ya. Aku lihat di sini ya, tapi kalau otomatis udah uh, memisahkan diri ataupun benar-benar putus gitu ya, kayak... Harapan dia hilang gitu loh ya dari sisi percintaan. Tiba-tiba terus kayak kosong aja gitu kayak diem kayak patung gitu ya. Diem aja gitu. Ketika kamu omongin juga gitu ya ketika kamu ngomongin sesuatu pun kayak dia diem aja gitu. Kenapa? Karena ya tadi gitu kayak gimana dia mau bereaksi gitu ya kalau kalau dari kamunya minta putus gitu kayak wow ya kaget dia shock. Gitu yang aku lihat, ya, sampai shock banget gitu yang aku lihat. Dan ini bisa jadi trauma juga, sih, untuk dia nanti ke depannya, gitu, kayak, kayak gue, gue udah berjuang mati-matian, dan ternyata hasil akhirnya begini, gitu kan, ya.' Gue ditinggalkan atau gue diputusin, gitu, ya, tiba-tiba, kayak gitu yang aku lihat, dia kayak... diam aja gitu. Ya. Mungkin nangis juga sih karena di sini dia nggak nunjukin mukanya gitu kan. Ya. Nangis dia di belakang sana. Gitu ketika kamu telepon terus eh uh, di lewat telepon gitu ya. Karena di sini ada kaitannya dengan LDR gitu. Ya. Dia di sana nunggu-nunggu ataupun kayak selalu gitu ya, selalu uh, ngasih informasi gitu kan, ngabarin eh tapi ternyata gitu ya ditinggalin kayak gitu, mungkin itu juga bisa jadi ya, bisa jadi itu juga karena uh, peristiwa sama mantannya itu gitu ya, makanya di sini dia ketika kamu deketin diem aja, mungkin ada juga yang kayak gitu ya, bukannya dia mau lagi untuk bersama dengan Mantannya dia ya enggak Tapi dia tuh kayak Jadinya enggak percaya gitu Sama cinta gitu ya Karena kayak gue udah berjuang mati-matian nih Tapi kemudian Gue diginiin gitu loh sama Pacar gue Ya sampai kayak gitu Yang aku lihat terus dia trauma Dan enggak mempercayai cinta lagi Makanya ketika kamu deketin Dia diem aja gitu kan Diem aja ataupun enggak ngerespon cuek Gitu kan karena itu dia takut gitulah dia takut kalau kedepannya nanti terulang kembali gitu ya keliat di sini trauma gitu ya trauma akan sikap seseorang ya digituin pas lagi sayang sayangnya gitu kan sakit banget gitu ini bisa vice versa ya bisa kebalik balik juga bisa kamunya juga yang ngerasain itu gitu Oke, okay, itu yang kelihatan ya di kartu. Bye bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.